Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai dua dari 10 film India tentang keluarga, sekarang saatnya kita bahas posisi 3 sampai empat. Tiga English, Vinglish, English, English, adalah seorang ibu rumah tangga yang mencari nafkah dengan menjual ladus. Kemampuan bahasa Inggrisnya yang kurang menyebabkan anak dan suaminya sering mengejeknya. Saat dia pergi ke New York untuk membantu pernikahan saudaranya, dia bertekad untuk belajar bahasa Inggris. Dia mulai mengikuti kursus bahasa Inggris dengan uang yang dia miliki. Film ini dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Gauri Sinde. Tokoh utama dari film ini diperankan oleh Sri Devi, yang karakternya terinspirasi dari ibu Sinde sendiri. Film ini merupakan kembalinya Sri Devi setelah 15 tahun vakum dari dunia perfilman. Cerita yang sederhana tetapi sangat indah, yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap anggota keluarga. 4. Tare Menpar, 2007 Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang berusia 8 tahun bernama Isyan Awasti. Dia memiliki kesulitan memahami pelajaran di sekolahnya. Dunianya dipenuhi oleh keajaiban yang tidak dihargai oleh siapapun. Dia sering dianggap biang masalah. Dia pun dikirim ke sekolah asrama yang tidak membuatnya jadi lebih baik. Dia kesepian dan mengalami trauma perpisahan dengan keluarga. Suatu hari seorang guru seni baru datang dan memberikan para murid suasana penuh dengan optimisme dan kebahagiaan. Guru baru itu adalah Ram Sankar Nikum. Dia mendobrak semua sistem yang ada. Dia mengajarkan murid untuk berpikir, bermimpi, dan berimajinasi. Tetapi hanya Ishan yang tidak merespon dengan bahagia seperti murid lainnya. Nikum menyadari bahwa Ishan mengalami disleksia. Maka dengan waktu, kepeduliannya, serta kesabarannya, dia membantu Ishan dan keluarganya untuk dapat mengatasi kekurangan yang dia miliki. Tokoh Ishan diperankan oleh Darsil Safari dan Amir Khan memerankan tokoh Ram Sankar Nikum. Sekian video tentang 10 film India tentang keluarga ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.